Dia mau aja Ntar keburu sore loh. enggak, ini hujan jadi berinti berinti boto, boto. hujan ya bener ya? ya kan? uh, dari jam 3 hmm. 2 jam, 2 jam lagi <laughs> hujan iya Males kan? kalau hujan tapi aku udah ganti baju lo Ya, jadi cuba -cuba yang, jadi ganti baju lagi. Apa yang dia baju lagi? Bunyi tidur. Tidur. Bunyi tidur. Hah? Bunyi tidur. Dingin. Hah? Apaan sih? Uh. Dekat ah. Uh. Mari, kamu di sini. Ini Apa yang enak kan? Si? Apanya enak sih? Posisi di sini. Posisi siapa yang enak? Luas banget. Situ yang bagus banget. Huh? Busy boy Contohnya bangun no. eh? Bangun bangun Kamu bangun? Kamu bangun? Kamu kentuk ya? Kamu begini? Apaan aku kentuk aku baru ke sini kok kamu ini. Baru bau. Artinya kamu Ayo bangun ni uh, Kamu hangat? Masih hidup ya? <laughs> empuk kamu Di mana-mana empuk cemang Baik aku mana baik aku. Kan Baik aku mana baik. Di sini ya. Iya. Heeh. Kayak begini. Sekarang segede apa? Segede 4 cm loh. 4 cm. Iya, jadi gimana? Ini. Hmm. Segitu. Kayak gini ya. Kali ya? Ha, segini kan 4 Jadi jari ini apa ya? Jadi papa? Ha? Apa cari papa, cari cari ibu, ibu jari ini. Ibu jari ya. Heeh, jari emak ini namanya. No? <laughs> yeah, iya, kayak gini. Ayo bangun. Yang push push Ayo, jangan! Ayo, mamanya mau bobo. Pa Papa bo. di sini, mama juga mau bobo. Bangun teh, ini eh? Giniat aja, eh. bangun dong, gak kenyang. Kan? Bangun dong, gak anaknya udah pulang-pulang. Iya, dengar dengar. Iya, tangan juga, ada juga kaki. Iya, kayak ]nya. gini. Jadi gerak-geraknya. Iya, mbaknya kayak gini loh. Dada ke mamanya. Kan? Iya, dada ke mamanya. Halo gitu. Ya, gitu. Tapi cuma segede gini kan? Iya. Apa? bobo. Iya bobo ya. Bobo siang. Mana bobo siang kamu dari pagi nggak bangun? Ini kalau hujan-hujan gini emang enaknya tuh berduaan ya kayak gini ya. Angin kita ya. Santai-santai aja. Santai-santai aja ya. Kalau hari hujan iya, mending ada di rumah. Mending di rumah aja, mending ada di rumah. Iya. Kayak gini. Ah iya enak-enak Kamu pijit kayak gitu Pijit kayak gini Ya Pak Ijo gak senang deh. Maknya yang senang nggak? Kan? Enggak, Ana juga Soalnya <laughs> anaknya, ya kan? Kalau mama senang, iya Ana juga senang Benar-benar itu benar Setiap pagi hmm. Waktu bangun hmm. Aku merasa haus banget enggak hmm. ada rudanya Gak ada ludah ayat rudanya iya. gak ada gitu Kalau aku pegang lidah hmm. Kering Kering? Iya Itu karena kamu tidurnya sambil ngorok kali ya? Oh, enggak Jadi aku udah siapin ini Ini apa? Air Botol air? Iya Tumbler Itu namanya kalau di Indonesia orang-orang bilangnya Tumbler Terus kantung akunya udah besar kan? Makin besar Jadi Setiap pagi-pagi eh. Aku bangun Mau pipi gitu Mau pipis, kamu gak tahu, Kang? Gak tahu, katanya sih nanti ya. Pas pas bayinya udah makin gede, ini kakinya jadi gede berair gitu. Katanya, eh, katanya gitu. gitu Iya, di sini jadi apa? Di sini kan ya, kakinya juga gede jadi berair gitu. Katanya gitu, karena pas mau jalan susah gitu. Oh gitu, katanya sih gitu. Jangan keras-keras nih, kamu. Molor mulu, molor, molor. apa molor. Molor tuh tidur. Eh, ah. oh no. <laughs> oh. Oh, no, no, no, no, no, no. Ini Ya, nanti. Ini aja kan. Pakai ini aja ya. Kayak orang lagi jalan-jalan keluar. Mm. Eh, mau nih. Ini hmm, mm. pakai, coba deh. Cium aja apa hanya cium minta? cium muntah cium gini ah. hmm. jangan, jangan tarik tarik aku gak sapi loh ah. aku bukan sapi aku gak sapi eh coba bang. eh, eh, eh, bangun cepetan gitu ya enggak gitu mau bobo gitu hmm. oi bangun hari hujan cuma bobo itu enak kayak gini lah ya kalau orang indonesia tuh kayak gini Woi, bocah! Bangun! Bukan. Woi, ada orang di sana, gitu. Uh -huh. Gini, tok tok tok. Ya, tok, tok tok. Ada orang di sana, gitu. Gak ada, gitu. bisa jawab, gak ada, gak ya? Mana ya. Bu Mil? Kamu juga mau bobo kan sebenarnya? Bu Mil itu namanya apa? Apa Bu Mil? Bu itu ibu hamil. Ayo, cepetan. Eh. enggak takut takut santai enggak takut ya nih nih eh mulut kamu bawa pete? enggak aku mau makan pete aku mau makan jengkol ya makan ya saya aku udah sikat gigi tapi Untuk habis kamu ya habis tidur lagi tuh bakalan mulut ini. kamu dan hidung kamu terlalu bau jadi merasa <tis> rasanya jengkol Ayo, aku jota nice Inna bela kiwak inna bela kiwak inna Enggak, Itu bih Cepetan? Haaa Nanti Saya. Nanti, nanti jam jam tiga ini nanti nggak lagi hujan ini aja nih lagi hujan jadi cepetan mau belok jadi mau nggak geser ke sana lagi ke sana coba geser geser ayo ah nggak geser aja geser beneran kayak semuanya geser semuanya geser Kayak gini Aku gak kayak gitu. Ah! Tinnin. Neng. Eh, neng ya. Ganggu aja orang mau tidur. Hmm. Yas. Gak puas. <laughs> ganggu aja sih. Yas. Anggate dari belakang. Hmm jangan pe apa? jangan pegang pegar yang pelit apa yang pelit <tuh> oh cah ini sombong kamu kenapa enggak pakai kok semuanya apa sih kamu <tuh> apa aja ini ah hmm. oh, iya Hahahaha, Hei bu mio, bu mio mana perutnya?